Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Setelur STK semuanya. Elingko Di video kali ini saya berada di Sukpati. Ini adalah tubuh persaudaraan setia hati Minangkabau Sukpati. Pati ini masuk nanti ya? Nanti. Pulung, sup patik Lor. Untuk tuhunya ini, tuhunya ini lor. Halo assalamualaikum lor, sedulur stk semuanya ini selamat. Kali ini saya berada di Subranteng patik Pulung bertepatan ada kiat di sini untuk tubuh suprateng pato pateng untuk tubuhnya itu lor. Hari kita lebih mendekat jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Untuk tugu, wah, oh kayak tugu bungkal, ini. seperti tugu bungkal, terus e, bulu lor Untuk, cuman yang membedakan, modelnya. Wah, oh, CCTV ini barang, tuh. Jadi yang membedakan, cuman ini tingginya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 5 meteran adalah. Persaudaraan Setia Hati Rindongo Sup Ranting Patik Sup Ranting Patik mantap ini Lampu ini barang Lampu pemilu Ada CCTV, lampu tembaknya ada tiga. Terus di sini ada bendera. Ini ada juga bendera merah putih. Jaga sekuat dan semampuku Hingga sampai nanti akan Untuk lokasi di mendampingi ngeri, urung genal kali ini. Ini ada sepanduknya juga, ada sepanduknya juga. adalah tubuhnya lor tubuhnya nah itu di bawah datusan Toto, Toto, Toto Toto Ranteng Matung Sokow Kulung Lần Terima kasih yang sudah menonton gratis. Jangan lupa like dan subscribe kepada channel terbang. Dan juga bermanfaat bisa di-share agar saudara-saudara Yang lain sudah juga, juga bisa tahu bahwa ada di sub rantempati ada di -tukung. Ini juga lumayan besar luhur. Oh, tam ini kok. Pemain gede ini, tuku baru, baru dicet ini, baru dicet, yuk, berdi juga tuku ini, akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ilengkuat selamat. Ta